Entar loh sih diarani amal sing solai nurut bahasa, ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita salu kama rohaimun nih usolih. kita ini melakukan sholat, kalau kita mengerjakan sholat. Itu diperintah oleh Rasulullah supaya sholat kita itu meniru bagaimana Rasulullah salat juga. Sholat. Kemudian kita mengerjakan sholat, tidak ikhlas. Kemudian benar sesuai dengan tuntunan. Tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Atau kita ini melakukan ibadah sholat Sudah benar sesuai dengan tuntunan tapi tidak ikhlas Ikhlas karena Allah tapi tidak benar sesuai dengan tuntunan lam yukbal Maka sholat kita tidak diterima oleh oleh Allah Nah jadi amal ibadah itu akan bernilai amal sholat kalau pertama, amalan itu mendekatkan dirinya kepada Allah Ikhlas karena Allah ketika mengerjakannya Yang kedua, benar sesuai dengan tuntunan Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Itu ini, kalau jenengan Di malam-malam tertentu Anjuran, sholat dua rokaan Rakaat pertama baca surat Al-Fatihah. Kemudian rakaat kedua baca surat Al-Kausar 17 kali. Kemudian bersambung dengan surat Kul 3. Ada surat 3. Kul huwalla huah, Bu lalu kul a'udzu billa, nas dan kul a'udzu bir-filan 7 kali. Jadi yang satunya lima kali, kita tambah dua pulhuh sama pulnasnya itu dua kali, pun falaknya lima kali. Jadi setelah fateka baca surat al kausar tiga belas kali, kemudian baca uh, fat, apa tadi pul tiga tadi tujuh kali tiap rokaat nah apakah ini pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fakrohu makayas harominal Cuman kali-kalinya itu, kali-kalinya, ketentuan ketetapan kali-kalinya itu, apa? Nah, itu yang perlu ada dalil. Perlu ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin pulau mawasih buat menawi. Artis-artis yang lampang persoalan salat seperti itu lah menarik pak-pak ibu-ibu zaman sekalian nanti sih dalil-dalilnya riwayat-riwayat yang menerangkan seperti itu gede maung Karena kalau itu benar datanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih utama untuk kita laku lakukan kalau itu betul-betul datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita mengerjakan sholat sholat itu ibadah makhluk Rasulullah mengatakan salu kama raaitumuni sualli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Bagaimana kita melihat salatnya Rasulullah sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat. Sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat. Nabi radhiyallahu anhum karena mereka yang tahu betul dan mereka pernah hidup bersama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu mana kita bisa mengetahui sholatnya para sahabat kita bisa mendapatkan di dalam kitab-kitab yang memuat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Bisa dalam kitab Sofai Bukhari, bisa dalam kitab Sofai Muslim, Musnad Ahmad dan kitab-kitab Sunan yang lainnya bisa kita dapati bisa kita pelajari yang mungkin saja kaifiahnya itu ada yang sama ada yang tidak sama tata cara sholatnya tetapi sumbernya sama diajarkan oleh Nabi sallallahu Alaihi wa sallam ada bedanya bagaimana Yang mungkin saja kita belum tahu hadisnya belum tahu dalilnya, nah, sehingga kita tidak Mengerjakannya atau kita mungkin Merasa asing ketika ada orang Lain yang mengerjakan sholat mudul seperti itu